Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Edisi Anak Rantau Kali ini Teman-teman kita ada di Candi Bahal Portibi Candi 2 katanya Inilah Candi 2 Suasananya udah seminggu lebaran Inilah Candi 2 nya yang di dua, guys, di Desa bahal kali ini, inilah kenangan masa-masa kecil kesini. Kalau lebaran-lebaran Idul Fitri, ya, teman-teman, halo kesendirian, ya. dedek. Yalah mudah mudi, tempat mudah mudi ni guys yang dilihat cuman apa namanya cuman peninggalan zaman dahulu kala ada patungnya tuh cuman kayak kotak doang di dalam Hai ini doang guys isinya cuman tempat raja-raja kali zaman dahulunya ada candi kecilnya juga Tapi dipagari di sekelilingnya. Pas lagi ramai acaranya kali Di mana ini, Randi? Dani? Ini di Candi, dua ini. Halo? Halo, hai. Hai, hai, hai. Kocombang. Saya lihat, saya sana-sana sana masuk ke sana, sana. dulu. Mana? Enggak oh, apa-apa. lah. <tipur> benar benar ini benar benar ini padahal Halo, guys! Ini lantai di hal berapa? Itu dek tidak seru, dek satu kok. Jadi satu, ya? Bukannya dua ini? Dua, dua ini? Ayo, let's go! Udah terima kasih. dia ngulang well, supain udah tenang Pak Firman